assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel pwj Creator. alhamdulillah ya, teman teman semuanya saya senang sekali saya dapat hadir kembali kepada anda guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua uh, pada video, video tutorial kali ini saya akan tunjukkan ya kepada anda teknik cepat mudah dan efisien dalam pembuatan detail genteng rangka atap plus kuda kuda ya video tutorial ini saya sudah buat ya pada video sebelumnya dimana video sebelumnya hanya membuat detail genteng dengan raka atap dan pada video tutorial ini saya akan uh, cantumkan ya saya lengkapi dengan kuda-kudanya ini berdasarkan permintaan dari netizen atau sahabat dari pdk.tol yaitu bapak Ardiansah Rizky ya, Arya. Bapak Ardiansah Rizky ini udah nunggu terlalu lama ya, untuk pembuatan menunggu tutorial dari saya dalam pembuatan detail genteng rangka atap dan kuda-kuda. Dan berikutnya juga ada Pak Didi Supriyadi ya, Bang. Gimana cara pemasangan kuda-kuda baja ringan? Berikut pemasangan gentengnya, Bang. Oke, ntar video tutorial berikutnya saya akan penuhi permintaan kalian, namun tetap ya Jangan lupa mengapresiasi ya channel ini dengan menekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe jika ya berbagai ilmu bagi kita semua dan untuk channel Bojay Creator banyak hal-hal uh, yang, mena hal yang menarik atau kelebihan yang anda dapatkan ya dalam pembuatan channel ini channel, dalam pembuatan rumah pada channel ini dibuat dengan realistik ya. Jadi caranya realistik ya. Yang pertama caranya realistik, bentuknya realistik sesuai dengan bentuk rumah di lapangan itu disertai dengan pondasinya ya. Selain bentuknya realistik, mudahnya mudahnya juga realistik teman-teman semuanya. Jadi hmm. jangan salah. Jadi tidak salahnya ya jika, bila anda memberikan like dan subscribe pada channel ini agar untuk berbagi ilmu ya bagi kita semua dan saya harap juga eh, kepada tim pendidik ya guru ya guru SMK yang jurusan bangunan saya jurukan eh, Bapak mengajarkan mahasiswa untuk membuat detail bangunan konstruksi menggunakan teknik dari China Pujai Creator pada umumnya dalam pembuatan rumah bedah Sketchup ya, bedah itu hanya dicantumkan dindingnya saja ya, tidak disertai dengan fondasi, namun tidak salahnya ya, Anda menggunakan teknik dari channel project creator karena menggunakan tool original Sketchup, bapak-bapak semuanya, dan teknik ini juga telah dibuatkan ya buku ajarnya yang berjudul pemula next profesional yang telah dibuatkan bukunya ya bukunya itu ini ya Pemula, next profesional ya, juga disertai RAB di sini ya. Dan untuk video ini, ya, pembuatan detail rumah ini udah di grup teman-teman semuanya ya, dia. Apabila udah di grup dalam suatu material balok, maka klik kanan, pilih ini, info Maka disitu sudah uh, muncul secara otomatis ya, volume dari dinding tersebutnya. Jadi, banyak kelebihannya, anda dapatkan ya uh, menggunakan teknik ya dari. Karya Channel Pujegator dan mohon maaf ya kepada teman-teman semuanya yang belum sempat saya penuhi permintaannya eh, terkait dengan eh, saya sudah telah bekerja di salah satu perusahaan Jepang ya salah satu perusahaan Jepang saya di wilayah Cikarang dan apabila anda ingin belajar langsung dengan saya welcome ya saya welcome banget oke silakan teman-teman semuanya menyimak video tutorial saya. Dan semoga hari anda menyenangkan. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman semuanya kita mulai pembuatan detail genteng, raka atap dan ada kuda-kudanya ya. Kita pilih window window, kita ubah style dari sketchup ini. Ya, ya style ya, edit hilangkan tangan -tangannya. yang seperti itu lalu kita tekan R untuk menunjukkan perintah rectangle seperti ini pasti double click my group okay. push object condition disini uh, tempat atas lalu kita ke lebar ini permukaan ini tempat kita pembuatan muliling ya, skip dari dirigenteng dan ke atas terlebih dahulu kita buat dulu ya dinding ya dinding untuk tempat dilatakan atap tersebut saya taruh nilai di sini ya, 600 aja, 6 meter saja ya. dan saya membuatnya liter L yang sederhana saja ya saya taruh di sini 5 meter menggunakan satuan milimeter ya di sini oh 5 meter aja ya ke okay. sini hmm, 5 meter Ya. Lalu kita tutup ya. Ya, seperti ini. Kita buat denah sederhananya aja. Kalau untuk pembuatan detail apa ya? Detail pondasi ya. Sama sampling, slope, dinding, Anda bisa kunjungi channel Wijaya Kore ya seperti yang terlihat di layar motor yang motoran. Oke, sini ada channel saya ya. ini ada telah terbuat, uh, ada genteng dan angka tab di sini. Tentunya dengan cara mudah dan efisien ya. Mudahnya memang realistis, tekniknya realistis dan kelebihannya juga realistis. Oke, kita kembalikan saja ya ke tutorial tadi kita mulai saja dengan membuat pilih uh, tool prot protaktor di sini, oke, okay. klik, terus masukin nilai sekitar berapa derajat ya, 30 derajat aja ya, ya pada video tutorial yang sebelumnya saya memasukin nilai 30, 3, 35 derajat, namun kali ini berbeda ya, saya hanya masukin nilai 30 derajat saja. Lalu sudah terbentuk seperti ini teman-teman semuanya, lalu tekan T, ya. Uh, usahakan T ini tegak ya, tegak ya. Jangan sampai miring kayak gini. Jangan sampai muncul garis hijau ini. hatinya belum tegak, ya. pastikan sudah tegak ya. Tekan T, ya. Kemiringannya itu sekitar 90 derajat ya dari garis kemiringannya. Ini Anda masukin nilai 250, oke? Atau bila dirasa kurang, masih terlalu tebal ya? Masukin saja nilai hmm, 150 ya, saya coba ya. Oke, seperti itu. Ini kita angkat, lalu kita masukin nilai di sini, sekitar... 4900 diperkirakan okay. saja ya. Isinya di sini jaraknya ke sini 1 meter aja ya, dulu 1 m. Saya menggunakan satuan cm. 1 meter eh. Ya. Oke, okay. buat garisnya di sini. Satuan mm maksudnya. Oke, okay, kita hapus kayak gini. Ya, seperti itu. Hmm, lalu tekan shift terus tekan tengah scroll untuk memunculkan perintah 8 uh, di sini ya pilih tool protector oke okay, seperti ini ya 90 derajat oke okay, di sini akan saya buat Riesplank ya oke okay, oke okay, seperti itu lalu uh, ini saya taruh ketebalan di sini saya taruh nilai 20 saja ya. Oke. Ya di plang. Oke. Nah, segitu saja. Ya. Oke ingat ya detail genteng dan laka atap sesuai dengan permintaan dari saudaraku sahabatku netizen yang tercinta maaf ya banyak permintaan yang belum saya penuhi ya karena saya telah bekerja di salah satu perusahaan konstruksi ya di Cikarang dengan perusahaan asing ya perusahaan ter Jepang ya oke jadi saya sempatkan waktu aja ya untuk membuat tutorial, meskipun dalam kondisi sibuk, saya sempatkan. Oke, ini udah. Lalu kita klik permukaan ini, lalu follow me ya. Ya, udah selesai kan? Udah selesai ya? Sampai ini Selisplangnya udah jadi. Nah, tinggal ini yang kita atasi ya. Kita klik tiga kali, klik kanan, pilih. Really buat model oke seperti itu lalu kita lihat aja tekan i e. oke seperti ini cukup mudah kan ya. ya oke seperti itu kita ini klik hide nah ini garis ini yang dalam ini kita hapus jangan kita biarin muncul ini garis jari dalam ini oke kita unhide kita munculkan lagi jadi lagi kita edit pilih pilihan oke okay, klik tiga kali oke okay, micro oke okay, seperti itu oke okay, ini karena dindingnya terlalu rendah ya kita angkat aja dindingnya ini ambil tampak depan oke okay, terus kamera Perspektif, oke. Okay. Klik dari kiri atas, atau dari kiri, ya. Baik dari kiri atas, ikan bawah, oke. Okay, seperti ini, Lihat ya. Oke, okay, saya taruh nilai, tiga ratus. Ini masuk ke grup dinding klik tombol klik. Saya naikin juga, ya. Nilai, coba klik, masukin nilai m angkat, 300 juga oke okay. kita normalkan lagi kamera perspektif, skip keluar di grup oke okay, udah agak tinggi ya di nicknya dan uh, saya membuat detail ganteng dalam dulu kita ya tentunya menggunakan ukuran asli dari ganteng tersebut untuk mengetahui ukuran asli kita cek aja langsung di internet ya Oke okay, di sini, Kita cek di internet uh, ukuran tel genteng. Oke, okay. oke okay. okay, teman-teman semuanya, ini uh, panjang dari lebar dari gentengnya 22 cm panjangnya 29 cm oke kita kembali ke ini kita masukin 29 cm ya dikat oke 29 296 menggunakan setian mm ya dan begini juga ganti 290 cm Oke kita buat garis di sini dengan L turun ke bawah ya misalkan tegak lurus ke atas ya warna pink ya garisnya ya Oke seperti itu Sampai berwarna pink ya set, set. Oke Dan kita buat bentuk lagi garis di sini Kita buat garis lagi di sini Oke. Nah, double click Naik group dan my komponen Oke okay. lalu kita delete uh, garis ini uh, tidak kita butuhkan ya ini udah di group ya lalu kita warnai ya masuk ke group sebentar hmm, dulu ya kita copy aja garis gitu, ini. sini uh, tapi sebelum itu kita anu ya kita warnai transparan dulu uh, permukaan tapi ini uh, double click masuk ke group uh, tetap oke okay. lalu kan B ya ini diwarnain transparan. kenapa kita warnain transparan agar memudahkan kita dalam melihat komponen kolom dan bukan komponen kolom ya. komponen dari genteng tersebut ya. escape lalu grup. ini ya komponennya yang dimaksud ya. kita akan membuat komponen ini dua jenis ya. tekan control lalu copy. control move ya yang nah, untuk ah uh, karena ini sama jenisnya agar berbeda jenisnya jenis komponennya kita klik kanan pilih make Oniq, oke okay, seperti itu saya warnai uh, berbeda ya uh, ini saya double klik masuk di grup komponen uh, Saya warnai apa ya warna ini aja dah oke okay, warna merah oke okay, skip lori grup ini ada dua jenis komponen ya oke lalu saya select keduanya tekan kontrol, lalu saya geser ke sebelah sini lurus ya sebelah sini apabila udah digeser di sebelah sini apabila dirasa uh, masih kurang cukup anda bisa menggeser lagi ke sini oke sampai dirasa udah cukup ya oke tadi kan udah kita masukkan ukuran panjang asli dari genteng lalu kedua uh, komponen yang di grup ini kita select keduanya lalu kita main grup lagi ini ya nah. hingga keduanya masuk dalam satu grup ya dan kemudian kita double klik oke okay. lalu saya tekan M. Dan tekan M untuk memindahkan ya tekan control set seperti ini ya selang-seling ada yang ini warna putih ini warna merah lagi okay. nah ini kedua ini ya kedua ini saya select lalu tekan ctrl lalu ke kanan ya saya ulangi ya ini kedua ini tekan ctrl select keduanya lalu tekan m ctrl lalu klik pada ujung sini oke okay. nah, lalu terletakkan pada titik ini klik ketik ik, 9 enter Oke okay. oke okay. Wah agak lebih ya teman-teman semuanya karena lebih kita hapus saja yang lebih itu ya di sini ya Oke okay, seperti ini ya dan ini yang merah ini saya tekan M lalu kontrol move pindah maksudnya nah keduanya saya select tekan kontrol lalu tekan M tekan kontrol klik ya, seperti itu klik ketik ik 6 enter oke oh masih kurang cukup ya yang panjang ok move Oke karena di area sini ya dari sudut ini masih ada speech yang agak lebar maka kita copy aja lagi topi ya. kayak seperti ini lalu kita tekan M control lalu letakkan pada sini ya Anda mungkin berpikir ya Oh gimana cara memotongnya nah tenang Uh, tentunya kita memotong dengan menggunakan asli original sketchup ya dengan cara mudah tentunya ya dengan cara mudah hmm. oke okay. kalau tidak dengan cara mudah bukan channel kreator namanya ya oke okay. set ya. iya iya iya iya seperti ini ya oke okay. ini kita select ya select set Sek, sek namun sebelum kita selek kita ini kan kita perlukan bagian pinggirnya saja ya ini kita hapus saja bagian ini ya oke kenapa kita hapus karena tadi speech-nya itu agak lebar kita ambil copy speech yang paling terluar ya dari sulit tersebut oke udah kita hapus ya oke lalu kita select semuanya ya tekan M kontrol klik pada area ini lalu tekan pada area ini oke seperti ini nah, lepas mouse nya x um, 10 enter ya oke lalu kita hapus bagian ini ya seperti itu cukup gampang ya ya halo di area ini ya yang belum tertutupi ya tekan control klik pada area ini ya seperti ini tekan m control klik lima Oke ya kita hapus dari sini dan kita keluar escape ya keluar dari grup seperti ini dan ini kita copy, lalu kita letakkan di area permukaan atap yang belum tertutupi dengan komponen ya. Seperti ini, saya copy, tekan ya, tekan M, ya, tekan M, control, lalu klik pada ini, set, sudah tercopy ya. Oke, lalu ini kita rotasi, tekan M, ambil titik merahnya kayak gini rotasi 90 derajat ya oke seperti itu nah kemudian dua rotasi, tekan M klik pada titik ini set oke oke, oke. nah seperti itu teman-teman semuanya kalau kita copy aja seperti ini supaya tercopy dengan semuanya ya yang nah, selang selang-seling ya yang merah sama putih merah putih ya. dan apabila sudah tertupi seperti ini maka kita akan mengedit ya uh, kedua komponen ini uh, pada uh, komponen warna merah yang ini kita edit uh, kita akan membentuk butir genteng dan di bawah genteng itu kita buat langkah atapnya dengan secara otomatis pada area ini juga berubah ya karena Mengandung komponen air, dan, dan sebelum kita mengedit ini, kita buat hubungan dulu ya pada area atap ini. Nah, Di sini ada area genteng yang keluar untuk memotongnya. Tenang, teman-teman semuanya, kita menggunakan tool original SketchUp seperti ciri khas ya dari channel ini, membuat modeling uh, rumah atau objek di Sketchup menggunakan tool original Sketchup agar memaksimalkan ya memaksimalkan tool original Sketchup dengan banyak manfaat bila kita menggunakan tool original Sketchup ya selain menggunakan spek laptop yang rendah kalau misalnya laptop 3 jutaan itu udah bisa ya menggunakan teknik ini dan model modeling kita juga menjadi ringan ya Oke, okay. hmm, kita buat aja hubungan ya. Kita membuat hubungan sederhana aja, teman-teman semuanya. Ya, seperti ini. Sebelum kita buat hubungan, kita head aja nih. Perempuan ini nah, udah di grup ini ya. Control, lalu hmm, kita pasangkan layar aja ya. Pasangkan layar, oke. Okay. Layar oke, okay. terus kita pilih anything. Oke, okay. kita plus kita taruh atap di sini. Oke, okay. atap oke, okay. nah, kita buat hubungan. Oke, untuk membuat bunga kita buat garis di sini, klik pada ujung sini ya, sekitar 200 saja ya. Lalu kita, anu ya, buat circle di sini kayak gini ya, sekitar berapa ya? 1,5, 1,50 kita coba. Oke, terus kita aktifin. Oke, terlalu anu ya. Terlalu lebar lingkarannya, kita perkecil lagi 3C, hmm, 140 saja. Oke, okay. kalau okay, klik, klik, kali, tekan Shift, tahan, lalu klik Delete. Oke, okay, ini kita akan membuat jalur ya, jalur poloni dari hubungan tersebut seperti ini. Lalu kita copy juga ya di tempat lainnya. Oke, okay, ctrl move. Oke, okay. okay, move. Oke, okay. tekan pada titik ini. Okay. apabila udah dibuat hubungan seperti ini ya, lalu kita oke okay, munculkan lagi. Kita warai aja hubungan ini ya. Uh, kita klik tiga kali. kali my group klik tiga kali my group push okay. salah my group oke nih oke udah micro ya sekarang kita warnai warna apa ya hmm. warna merah saja ya set oke okay. Ya, nah selanjutnya kita akan membuat detail genteng dari atap ya. Ini kita, yang pertama kita edit itu komponen yang warna merah ini ya. Set, oke. Hmm, nah, lalu kita buat kita balan di sini tekan P Serta rob berapa ya? 700 coba. Eh um, 150 saja. 150. Hmm, hmm. oke, okay, taruh tebal ya, taruh Oke, okay, sekarang 1 200. 120 mm. Oke. oke. ini kita lihat ya sudut ini. Set Set, set, nah. kalau pada area ini kita akan mengeditnya ubahnya menjadi detail genteng dan area bawah ini kita ubah menjadi rangka atap. Oke, seperti itu. Hmm, lalu kita pasangkan layar aja ya untuk uh, area bawah ini. Kita klik double klik ya plus uh, rangka atap di sini. kita pilih entity info oke okay, oke okay, lalu kita nonaktifkan set oke okay. hingga kita lebih enak mengedit dari ya detail kan, oke okay, sekarang kita buat detail genteng di sini kita push ya berapa sentimeter nah, simple ya teman semuanya simple uh, Anda cukup tekan ini ya pilih pilih ah, ini pie tulpie di sini klik pada titik tengah lalu kita klik pada area kiri kita buat lingkaran seperti ini oke okay, seperti itu ya dan kita buat garis di sini ya, oke okay, kita klik tiga kali tapi kalau saya kontrol Z lagi ya saya rasa tool nya itu terlalu uh, melengkung ya terlalu besar lengkungannya. kita ulang lagi sekali klik nah, sampai sini aja ya set oke okay. nah itu kita buat garis seperti ini oke okay. kita klik tiga kali Lalu tekan shift ya tahan klik garis ini ya tekan shift tahan klik garis ini set set yang kedua terus tekan shift lagi shift terus tekan shift tahan ya terus kita klik pada permukaan ini double klik sambil tahan shift nya nah setelah itu delete nah hingga tersisa uh, Area ini sama garis lekukan ini. Ini akan menjadi jalur volume, ya. Oke, kita select, lalu kita pilih tool volume. Follow volume follow nah, udah jadi detail genteng, sini udah jadi ya. Oke, agar modeling detail genteng kita menjadi ringan, maka yang kita butuhkan kan area ini saja, ya. Lain saja sama area ini maka yang belakangnya kita direbutkan kita dilihat aja karena dalam prinsip ya di software software Sketchup semakin banyak garis maka modeling uh, pembuatan detail ganteng kita itu menjadi berat ya jadi kita mengurangi garis di sini ya ya garis ya. semakin banyak garis maka modeling kita akan menjadi berat uh, teman-teman semuanya akan gak mau kan modeling Sketchup nya menjadi berat akan menggunakan teknik metode ini yang saya oke. oke seperti itu Oke ini dilihat aja ya ini. ya seperti itu lalu saya warna juga ini warna merah aja ya. oke merah ngejreng ini garis hitam ini kita soften aja ya kita sembuh, kita hilangkan klik kanan uh, garis hitam ini lalu tekan soften oke okay. ini juga klik kanan klik soften ini garis ini juga soften ya ya yeah. soften oke okay itu ya, mungkin durasi videonya agak lumayan lama ya enggak apa, apa ya, yang penting anda bisa jelas ya, uh, memahami dengan sempurna. ini detail gentengnya udah ya, udah sempurna ya, gentengnya sempurna. lalu kita munculkan uh, layar ya di sini, yang munculkan rangka atap di sini, beling rangka atap. lalu kita tinggal <coughs> area sini yang kita delete ya kita buat garis batas di sini agar kita mengetahui ya, <coughs> uh, tujuan garis ini agar kita mengetahui batas uh, tumpuan dari rangka itu batasnya garis sini ya Oke kita, kita hanya menyeleksi area ini aja jadi jangan anda menyeleksi pada area ini nih. untuk menyeleksi area ini ada seperti ini aja ya gimana ya oke ini seperti, nah seperti ini aja oke ada seperti ini agar area ini aja yang terselek ya klik dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini oke seperti itu lalu anda pasangkan layar ya plus uh, detail genteng di disini saya taruh detail genteng lalu saya pilih anything full uh, detail genteng di sini saya hilangkan detail gentengnya centangannya oke seperti itu Lalu saya akan membuat rangka uh, atapnya di sini teman semuanya. Caranya gampang ya. Klik pada titik ini garis ini, tekan n, ctrl, lalu pindah, letakkan pada titik ini. oke seperti itu, lalu tekan ctrl, pindah. Uh, ketebalan dari kayu kasu itu ya kita kita bebas saja ya. Kita taruh nilai, escape dulu kita tutup ini oke ini ya tekan M control masukin nilai hmm, 50 saja ya oke. ini ketebalan kayu asungnya ini Sataroni ketebalannya berapa ya hmm, 70 saja ya Saya sudah cukup ya. Setelah itu, ini di atas, ini daerah ini kita lihat ya, delet. Nih dari sini udah kita butuhkan. Oke. Ya nah, tinggal pada area ini. Ini kan kayu uh, kasunya ya. di Atas kayu kasu itu ada ring ya, ring, ring. Hmm, di sini saya klik dari sini hitam ini oh namun setelah itu oke okay. ini kita buat garis saja ya ringnya kita taruh nilai 40 saja ya. ya 40 ini kita select lalu kita tekan M control klik pada garis ini ya set ya kita akan uh, buat pemisah, ya. Jarak pemisah antara uh, <coughs> kayu kasu dengan ringnya, ya. Satu eh, mili saja, sudah cukup, ya. itu Atau dua mili, oke. Pokoknya, intinya jangan sampai terkena, ya, antara uh, kayu kasur sama ringnya. Dan garis ini, ini garis ini, kita derita aja, oke. Lalu kita buat ketebalan dari ringnya. Apa ya, tiga saja ya? Oke, kita buat kepus sejajarkan pada titik ini. Oke, terus ini kita push sejajarkan pada titik eh, komponen warna putih ini. Oke, ya, seperti ini ya. Udah sejajar ya? Oke. Oke, teman-teman semuanya. Ini masih ada jarak ya. Kalau bisa sih kita mendekati area ini ya. Kita buat garis potongan aja di sini ya. Oke, itu batasnya. Sekitar berapa mili ini ya? Oke. Ah, ya udah ya. Kita delete garis yang kita selak ini pada ujung sini. Delete kenapa kita lihat agar uh, waktu kita klik ini uh, tidak ikut terselect uh, area layar detail gentengnya. key seperti itu ini klik tiga kali ini klik tiga kali lalu tekan shift ya pada garis ini tekan shift tahan lalu klik dari sini lalu tekan uh, tekan shift lagi selek pada garis ini juga lalu dan M pindah letakkan pada uh, uh, ujung garis ini. Oke. Okay. Apabila anda kesulitan ya untuk anda pemula, maka anda usah pakai tadi ini. Kita kontrol Z, ya Oke. Okay. Oke okay, seperti tadi. Um, Oke. Okay biarin saja ya ini enggak terlalu mengganggu oke jadi itu prinsip-prinsipnya teman-teman semuanya jadi saya um, melakukan ketebalan itu pas push di area bawah agak terlalu tebal ya hingga tidak mendekati area detail gentengnya. jadi Anda bisa menciat untuk mengurangi ketebalan pas waktu push pertama tadi ya oke ini prinsip-prinsip dalam pembuatan terganteng dalam kata oke kita delete pada ini oke lalu di area ini kita bolongin oke delete di area ini juga kita bolongin ini kita bolongin nah, kita bolongin kita sewa warna warna kayu ya warna kayu warna apa kira-kira teman-teman warna coklat ya oke ini warna warna warna oke ini aja ini kita klik tiga kali warna kayu. Oke. Okay. Oh ini area ada area yang bolong ya. Kita buat garis ulang supaya tidak bolong. Ini. Seperti itu. Dan ini ada garis hitam ya. Garis hitam ini, ini ada soften ya, soften semuanya soften termasuk yang ini juga ya Anda soften area ini soften garisnya garis hitamnya anda area ini juga ada soften area ini ada soften juga Oke okay, seperti itu apabila seluruhnya udah uh, anda soften ya maka uh, munculkan lagi muncul lagi detail genteng tadi layer detail genteng ya oke okay. ini udah selesai Nah, ini kita seleksi cukup detail ganteng ini klik tiga kali Oke, ya klik uh, detail ganteng sama yang ini ya ring kayu rang ini maksudnya hanya detail ganteng sama kayu rang yang ini kayu kasurnya jangan ikut terkopi ya terseleks ya dengan cara caranya untuk uh, klik tiga kali ya di sini ini ya klik lagi detail gantengnya lalu tekan kontrol klik tiga kali juga area rank kayu rank-nya. Nah, kemudian Ctrl C. Oke, okay, C seperti ini. Skip nah, Kemudian masuk ke, ke grup komponen sebelah kiri ya. Oke, okay, double click. Lalu klik dua kali delete. Delete aja, langsung Ctrl V. Ctrl V. Oke, okay, letakkan pada titik ini. Oke. Okay titik sudut ini oke okay, seperti itu oke okay. oke okay. nah, udah jadi teman-teman semuanya -teman. kita skip ya kalau dari grup ya oke okay, kita hilangkan ini udah jadi ya kita lihat hasilnya ini, ini ada di genteng lah atap ya selalu saya hilangkan centang detail gentengnya nah ini perangkaan atapnya udah jadi teman-teman semuanya cukup mudah kan ya oke okay. karena udah jadi maka kita hide semua ya hide semua detail rangka atapnya juga kita hide oke okay. tinggal permukaan ini permukaan atap ini kita lihat aja ya ini permukaan ini kita lihat ya ingat ya kita skip dulu kalau untuk menghapus permukaan dari atap ini adalah klik pada area ini ya area ini atau area ini juga ya set ya double klik masuk ke grup permukaan atap lalu di area ini oke seperti itu oke skip dari grup lalu kita munculkan lagi rangka atapnya oke nah ini ada area yang keluar ya ada yang ada yang keluar saya akan menunjukkan uh, pada anda teknik mudah dalam memotong uh, detail genteng dan ini yang keluar dari sini. Caranya, double klik, okay, seperti ini ya, double klik. Perhatikan teman-teman semuanya. Ya, lalu anda select area yang keluar dari itu, select. Terus ini ya, munculkan perintapan kayak gini. Tekan shift tahan, tekan scroll mouse tahan, kayak gini. Kemudian saya lagi di nah, sini. Ya, kayak gitu. kontrol, Ya, tahan. Ya, seperti itu. Lalu klik kanan pada area yang terseleksi tersebut. Make unique. Oke. Kemudian kita masuk ke the group ini Kita select seperti ini saat semua anda bapak atau selek sebagian aja ya seperti ini dari sini pilih white model Oke kemudian klik ya dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini ya teman semuanya ya, seperti itu lalu pilih klik kanan macro lalu delete tekan delete selesai ya. e, artinya ini udah terpotong teman semuanya udah terpotong ya Nah, apabila anda render ini juga area garis ini juga hilang ya agar area garis ini hilang tekan control tekan E lalu tekan control maka anda delete play set tahan oke kayak gitu udah habis garisnya udah hilang teman-teman semuanya udah kan Escape nah kemudian ya area ini area selang ini begitu juga dilakukan kalian sama seperti tadi dua klik selek kayak gini terus white model kanan white model terus klik dari kiri atas kanan bawah seperti ini my group delete oke mudah kan terus tekan i e untuk munculan garis terus tekan kontrol tahan lalu delete sini oke udah terpotong nah sekarang kita akan membuat uh, kuda-kudanya ya Oke okay. ini permintaan dari netizen ya Kita mulai saja dalam pembuatan kuda-kudanya Untuk membuat kuda-kuda Sangat-sangat mudah teman-teman semuanya Ini kita buat uh, dari ini ya okay. Ini double click Microbe Oke okay. Lalu kita skala Tekan S Oke okay. dan S Oke. Okay. Ya. terlebar ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan M geser ke dalam. Seperti ini. Oke. Okay ini lalu kita export kita my group lagi Oke Seperti itu Seperti itu udah double-click klik tiga kali pilih white model Oke escape dari grup kita ini my komponen ya komponen lalu saya kontrol move atau copy ya Ini, ini udah ada gambaran ya. Ini bentuk potongan dari bisa genteng rangka atapnya. Dan kita udah dapet ya e, kayu kasur di sini. Potongan kayu kasur. Ini kita lihat ya. eh kita masuk ke gerobak masuknya. Ini kita udah ada gambaran bentuk kuda-kuda yang akan kita buat ya. Jadi kuda-kudanya dari e, sini ya. Dari sini. Uh, ini ini karena ini batas dari segi konsul, maka ganti. Saya akan buat ketebalan dari uh, kayu kuda-kudanya. Oke, okay, seperti ini. Kita coba ya, kelompoknya ya. kita ambil referensi dari kemiringan ini nah kayak gini ya oke kita taruh saja ini jaraknya oh, 80 saja ya oke ini jaraknya 100 Nah, saya majuin sedikit kayak gini Oke okay. Kita buat garis seperti ini lagi, kita masukin nilai 500 aja Bukan, bukan, bukan, bukan 50 ya, oke. Okay. Ini garis ini kita lihat ya. Ini kayu kasurnya, ini uh, kuda-kudanya ya. Oke, okay, itu. Hmm. Oke. Okay. Jadi kita escape dulu model lingkup ini. Agar modeling kita menjadi ringan, maka kita nonaktifkan ini ya. Detail genteng dalam atap ini. Oke. Okay. Set, set. Oke, okay, agar ya. Ya, sekarang kita lanjut. Membuat um, detail kuda-kuda ini, ya. Karena ini menggunakan komponen, ya. Teknik komponen yang ini kita edit, yang ini juga secara otomatis juga ikut berubah, teman-teman semuanya. Oke, tapi letak kuda-kudanya posisinya sama juga. Ini ya, ke sini, ya. Oke, atau ke sini dikit. Oke, situ ya. Jadi, kalau saya edit bagian ini, ini juga ikut berubah. Oke, okay. sub group seperti ini. Oke, okay. ini kuda-kudanya, kuda-kudanya sampai sini aja. ini ini delete juga oke okay. hmm, lalu kita klik tiga kali ya terus tekan shift tahan lalu double klik pada area ini area kuda-kuda yang kita minta double klik lalu delete oke okay. seperti itu ya nah lalu area kotak-kotak ini kita lihat aja ya cara mending nya supaya cepat kayak gini oke oke seperti itu ini kita control move nah lalu kita mirror red direction oke out oh. Kita mikro dulu agar tidak menempel. Oke, lalu, direction seperti itu. Lalu kita tempel di sini. Gimana? setuju juga. Masalah tadi kuda-kudanya nggak terlalu di AS ya. makanya kita pinggirin sedikit berapa mili. Sekitar uh, 60 ya. oke okay, seperti ini bisa lagi hmm, oke okay, seperti itu ini my group Oh, kita explode aja ini explode oke okay. ini kita tutup tutup oke, seperti itu ya Dan ini kita buat garis sambung di sini, oke seperti itu lalu kita buat garis lurus di sini Jaraknya 50. Ini juga 50 ya. Okay. Ini juga ditaruh sini 100 ya. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. sini Oke. Okay. Nah, Oke. itu Udah kuda, sesuai dengan permintaan sahabatku, subscriberku, bapak ya. Yang komen tadi kemarin di uh, tutorial yang berbahasa Inggris ya. Oke, ini udah jadi ya, karena ini ini tebal, ini agak ringan tapi untuk menyamakan ya ketebalannya Dan saya tambahin lagi ketebalan di area saya mengurangi ketebalan berairah oke? saya mengurangi 10 di sini juga saya mengurangi 10, oke apabila saya sudah mengurangi sudah sama ya, ya kita atasi ini dulu Oke, seperti itu. lihat. Ya nah, terus kita buat ininya ya. Ini, ini, ini, ini. Oke. Kita buat uh, di sini ya tebalan juga ya. Untuk penahan ya. Untuk penahan sambungan uh, bentangan dari kuda-kudanya. Oke. Untuk memperkuat sambungan ya. Sambungan di sini. Oke, okay. nah, di sini ada balok lah. Di sini juga nah kita buat garis di sini tekan uh, protactor. Nah, set kemiringannya 50 derajat. Oke, okay. untuk uh, mengambil untuk me uh, mengetahui ya ya titik yang pas di area sini ambil, ambil titik tengah di area sini ya nah kita ambil protaktor set set setaro 80 derajat oke di sini juga sama ya oke 80 derajat oke seperti itu Nah, kita buat garis ini di sini, set ini sini, 50, di sini 50 juga. Oke, Anda bisa mengguna, memasukkan uh, ukuran asli dari kayu palsu ini, tapi ini cuma hanya saya menunjukkan prinsip-prinsip cara pembuatannya, ya. Oke, ini juga atau kita mirror juga agak salah ya ini kita mirror ya kita mirror kita di kanan kan di redirection oke okay. tekan M lalu tekan pada area sini. oke okay. lebih cepat kan oke okay. okay, seperti itu di sini ada kayu ya di sini ada kayu di sini kayu untuk penahanan uh, tulangan tulangan samping dari kuda-kuda itu uh, saya taruh nilai tiga puluh ya oke okay. posisinya sekitar di area sini ya oke okay, di sini kita mulai 100 Oke okay. Langsung saya taro Tool Protector uh, 80 derajat ya 90 derajat Oke okay, seperti itu taruh nilai di sini uh, 80 saja so, ya Oke okay, di sini uh, uh, 70 ini musti garisnya kita copy aja dari garis ini. kontrol letakkan sini oke okay. tulangan eh, antara tengah sama samping ya tulangan as ya. Oke okay, seperti itu semuanya ini ya seperti itu Terus, masalah di sini ada ini juga ya. Penahan dari tulangan tersebut ya, bentuknya biasanya seperti ini. Oke ya, kayak gitu ya. Terus kita tekan A, oke seperti itu ya kalau oh gitu kita copy saja area ini oke okay, kita mirror oke okay, ctrl move ya Suka so, lurus seperti ini oke okay, kita, okay. oh, kita, okay, kita mirror pilih red direction oke okay, oh kena kita geser lagi samping oke kita mirror pilih red direction oke kita tekan tekan pada area sini ya oke ini sudah jadi kuda-kudanya teman-teman semuanya biasanya ini ini biasanya nggak ada di sini juga ya bisa juga di sini di ada sini nyambungnya ke arah sini teman-teman semuanya oke tapi kita coba sambungan dari sini juga ya hmm, sambungannya garisnya uh, ini ini di tengah Ya, di sini aja ya. Oke, di sini. berapa derajat terima? 50 derajat aja ya semuanya. Ya, saya buat garis di sini. Oke. Kita nilai 100 oke Oke. saya mirror aja lagi disini kalau sambil klik yang ini ya mirror control, control move dulu baru mirror ya oke okay. pilih right pilih right direction oke okay. baik pada titik ini oke okay. iya seperti ini udah jadi hmm. tinggal kita push aja ini sini kita delete that, that, that ini udah jadi kuda-kudanya teman-teman semuanya Oke okay. dan biasanya di sini ada kotak ya uh, ada balok-balok kayu di sini dan bisa buatnya seperti ini Oke okay, saya kontrol move okay, seperti itu ini saya double play Micro ya. ini juga Micro juga ya Micro ini my group ini double klik my group oke okay. ini my group ini double klik my group apabila udah di my group semua seperti ini set masih udah di 3000 saja teman-teman semuanya skip double klik push taruh ketebalan dari kuda-kuda tersebut nah saya taruh nilai di sini ketebalannya uh, 90 aja oke okay, seperti itu ya yeah. key okay, escape dari grup tinggal ketebalan ini double click saya taruh ketebalannya ya 70 aja oke okay. Ini, dapat okay. Ini ada ketebalannya juga, oke. Ini area sini juga kita boleh kebal, oke. Itulah prinsip-prinsip dalam -prinsip, membuat kuda-kuda teman-teman semua. Anda ada ekspor ke cat maka Anda tidak perlu baca pencang medit lagi ya oke okay. dan bisa juga di sini ada perkuatan juga di sini ya misalnya dibuat balok di sini juga bisa ya ada berapa kuda yang diperlukan uh, perkuatan di sini seperti ini saya taruh 100 ya. atau sini taro 50 ya ada perkuatan lah intinya klik tiga kali itu perkuatan itu tergantung besar kecilnya kuda-kuda ya kalau dirasa kudanya terlalu besar maka ini dibutuhkan perkuatan ini teman-teman semuanya oke halo Nah sendirinya area dalam juga ikut berubah ya Kuda-kuda di sini-sini sini juga ikut berubah Oke jadi detail genteng rangka atap dan kuda-kudanya udah Maka ini adalah gambaran umum ya prinsip-prinsip dalam membuat kuda-kuda di SketchUp Oke hmm, Sekarang kita boleh lihat area ini dilihat. Karena area ini sudah muncul ya di dalam Nah, apabila anda mengedit di, ala, di area, area dalam ini tentu susah ya makanya menggunakan teknik komponen. Oke, sudahlah terus kita munculkan ya tutorial tentang kerangkakat. Oke, okay. uh, terima kasih teman-teman semuanya. Saya rasa sekian aja ya video tutorial saya, saya. Yang penting saya sudah penuhi ya uh, request dari teman-teman semuanya dan mohon ya agar mengapresiasi channel ini agar berbagi bagi kita semua ya dan saya harap apabila anda berprofesi sebagai guru maka teknik ini boleh anda rekomendasikan untuk mahasiswa anda atau siswa Anda untuk diterapkan di dunia kerja dan dunia pendidikan terutama pada pembuatan intelejen konstruksi ya menggunakan komponen ya ya ini ya untuk pemula genteng dan raka atap oke okay, seperti ini ya, ini sangat dianjurkan teman-teman semuanya untuk uh, anda sekalian oke okay, sekian uh, tutorial dari saya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh